Salawat Selawat ya, belakang. Salawat eh. Salawat bang ya bang. Selawat. Selawat. Selawat. Selawat ke len oi. Selawat tolaal. Sek ini do vou... jeito Berenang pula di kala sedarah, Berenang pula di kala putam. Ayam kunang, ayam musang, terus terus bapak udah mahkota, tapi ngapa pula datang pulang berjudang? Dan malam ini semua orang menjahit makan ya tembute. Anak kami ini ngapa pulang berjudang? Apakah anaknya pulang sedang sakit? Wahai Dato' yang hamba muliakan yeah. Makita kami maniti pulang titip batang bersambil siul Makita kami anak kami niti kami tulang uh -huh. besok pagi dan sunat rasul Oh Iya yeah. Baiklah tampaknya pula Kamu uh, selesai pula kala petang Juta kita nikahkan Udah letih kami tengok yang menjurang Pula dari sebelah tu Iya yeah. Iya yeah. yeah. <laughs> oh, yeah. yeah. ah. Hadat kami tak pergi pula setabat hmm. Lalu pula mem membeli sebuah empat ah. Hadat kami ini sampaikan pula hadar. Oh, Hadat syarat ada sedia ada. Datuk, Datuk yang kami hormati Indah suratnya pula kain perdekat Di bawah nakendara dari rupakan sahabat. Memang dengan ayah pula sudah mempangat Telah berarak disambut dengan silat Ya, begini, Datuk Ini ada yang akan hajat kami Nama anak ini pertama Muhammad Khairul Akbar Dan kedua Rizki Ramad Hari Bumma ah, Yusuf Hajat kami Dan disunatkan besok pagi Begini, Datuk Tanjong selamat, Pekanya Jumaat Pergi ke sekabat semua naik oh Mari kita doakan dua dua anak yang zonat nih Supaya sembuh cepat mengalir pian. Ah Baik datuk yang kami hormati tidaknya pula kalau bermain layang tentulah berbenang ya. Mainkan layang sambil bersiul ah. Ayah dan emak pasti dah senang Tiba anak yang berguna ya. datuk Bermain layang pula sambil bersiul Bermain bersiul pula berkain pelekat Tiba masanya anak khusnul Khol di mengiaakan dengan tarian berkesilan. Baik telah menanti untuk dua pasang pendekar muda muda. Itah kita uh, kami tanaman melati menanamnya berlatih bereskan. Bahkan zaman silam ganti ditumbuhani adat melayu, tetap kami ditarikan. Iya. Kan? Buku-buku -buk terbang terangin di hari ah. raya tidak berkawan. Iya. Biar bertangguh mumi dan langit adat melayu jangan. Iya kepada akan dilihat kali ini. Ya, ya. sini. Baik. Pada yang masak hendak diketem diketemula sampai ke senja. Basah bidang tempat, tempat kami. Bila penyaga muda boleh belaga. Iya. Mati ya. Mm Hi -hmm. garden apa banget oh buat kita dulu, ya. karena aku kan aku udah kesamaan ya, aduh, siramnya lagi, aduh, ah aduh, yeah. ya pak, pak, pak, aduh, ya, yeah. Thank <laughs> you. Aku iya, oh, Gilir, siapa dong. yang mana? Berapa ngambil duit Ada belakang, selat aja di tepi pantai datu. Ya. Yeah. Ah. Di sana pula <tuk -tuk> nuk ha. yang kecil sampai. Yang tua yeah. ah. Masuk selangkan. siapa? Ya. Yeah. Iya ada aneh